Ini adalah Paijo cowok yang pera-pera culu Dan ini, Dik Sri sebagai ceweknya Paijo kanan tangan kanan Ini adalah Naning dan togel. Dia adalah anak buahnya putra Effendi. Nah, ini adalah bus besar dari mereka-mereka tadi, putra Effendi. Hai. Hai. Siap nah, dan mereka semua adalah anak buahnya Putra Effendi Dan mereka adalah geringan semua Selamat menonton Gurahe luwata mendukung ya Aku kok kangen mas Paicho ya, ini ah, tapi aku sayang. Oh, Halo assalamualaikum Waalaikumsalam. Nge lapa, Mas. Aku iki dik nggek memprediksi cuaca. Ketoke dino iki cerah. Piye mentu opo piye Aku kuangan karo kowe. Isorene ra, Mas. Oh iya iso di tinden cuacanya cerah iki. Tak langsung rene iki. Sambil rene iki, Mas. Oh iya iya. Dia assalamualaikum. Ayo Oh iya iya. cocok Nah, celongsor hmm. Hukumnya Itu adalah ma filt yang telah mengada vie Tapi Ibu ngerti berlatih. Ibu pelikku seneng kok mas. Nah, Oh ya. Aku mau di. Terima kasih. Yuk, kita mengocah way tv raso Woi, mono, ke kanan kiri ketemu bulok. Besok mau kanan, kok? tahan kanan, mau bosmu monopoli, ke kali. ya, Mebaani pokra. Lah Lah Ya Hai, siap orang? Ya, Siapa? Ya, langsung. Yo. Yo. Yo, siap ini wis lewat kan nggih dicegat tidak langsung tak wah oh, pijat dulu, bos jangan pelan gimana sih, hey, bos bos bos di mana? Sora Sora, pak, tuh bingung, mangsa maksa. Lah iki kan terima nggak terima? Orang oh. wes, yang penting pijat dulu. Aku lakukan. Lah pijat itu terus, gampang sih. <tus> <Sana, tus> sama lu macam-macam Anak gue kali yo. cari-cari. cari-cari itu kok gua cutai sorat apa tegas solo mana satu Wah masuk sekilo. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha.